Oke ini kan acara Bineka Tunggal Ika. sekarang sebelum kita masuk ke situ karena kemarin ada isu, ada saran dari Ketua BPIP Badan Pembina Ideologi Pancasila agar supaya Assalamualaikum dan lain-lain diganti dengan salam Pancasila. Ya dan nanti kita kita coba rasakan bersama-sama. Saya bukan hanya bagian dari Seragen tapi tanggal lahir Kabupaten Seragen, Seragen persis di tanggal lahir saya yaitu 27 Mei empat puluh 1746, saya 1953, tapi sama-sama gemini -sama kita Bu. Ah, nanti, Bapak-Bapak, Ibu sekalian nanti akan ada semacam sayembara atau pertanyaan yang Ibu Bupati menyediakan dua sepeda untuk hadiahnya plus uang. Uangnya minimum ratus ribu, tapi jangan Anda datang ke sini karena itu. Itu hanya bonus dari kesungguhan dan kelembutan hati anda pada malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua bu, saya surprise bahwa bupati tidak sebagaimana selama ini kalau pejabat pidato kan salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namu budaya, om swastiastu, apa menerik, rahayu dan seterusnya. Ini kebetulan Malam hari ini, bapak-bapak tokoh-tokoh dari berbagai macam agama juga hadir pada malam hari ini. Saya minta pendapat sebaiknya kita itu kalau pidato salamnya diringkes kabeh opo si menurut sampean atau diganti salam pancasila. Tadi kuenek medali kayak dodaros salam pancasila gitu ya, dodaros lagi. Nek ketemu konjon di jalan salam pancasila nembok. Menurut siapa yang berpendapat di antara anda? Yuk kita sinau Sebaiknya kita sebut semua salam dari agama-agama di Indonesia, ataukah cukup satu saja? Nalarnya bagaimana? Siapa di antara anda yang akan angkat tangan untuk menjawab? Eh, yang mau menjawab silahkan. Siapa mas? Kita perlu mengucapkan semua enggak Assalamualaikum, salam sejahtera namu budaya salom upum swastiastu atau cukup satu saja siapa yang jawab lagi ayo mas, uji antara anda kita sebut semua atau cukup satu mas nah, yang ma -ma -ma mas ayo silahkan mam tolong mam mikrofonnya mas tolong mas ayo semua pengetahuan dan ilmu lahirnya yang terbaik adalah kalau dari jamaah tidak dari kita, bapak bapak. Kita jangan ngasih tahu mereka, mereka yang kalau bisa memberitahu kami pada kita, wipun mas. Assalamualaikum, nama Tamsis dari Seraket. Menurut saya cukup satu salam saja karena analoginya akalnya kalau bebek ya udah bebek aja, kalau kambing jadi kambing aja. gitu Berarti nonton singkuni. Oke okay, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi begini kita cari dulu. shalom sama namu budaya itu hajatnya sama nggak? Sama assalamualaikum sama nggak? Kita berjanji untuk saling menyelamatkan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itu artinya. Saya berjanji untuk hanya melakukan sesuatu yang menyelamatkan kita bersama dan kita bekerja sama untuk warahmatullahi wabarakatuh artinya rahmatnya Allah ini kita kita kerjakan, kita susun dengan sistem, dengan birokrasi supaya menjadi barokah Pak Muzammil, apa bedanya rahmat dan barokah? Kalau rahmat itu kasih sayang ya tapi kalau berkah, berokah itu adalah nilai lebih kebaikan dari satu hal gini Pak ya. jangan gini ya. kalau ngomong yang ungkap kasih sayang untuk siapa nah, jadi rahmatullah itu kasih sayang Allah untuk sesama untuk manusia dan semua makhluknya untuk jadi. semua untuk semua rahmat rahmat itu untuk semua kalau berokah kalau barokah itu untuk orang yang bisa mengolah rahmat Allah dengan baik, maka nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu taala. Jadi sebenarnya sama saja rahmat dan barokah, cuman kalau rahmat itu tidak pakai hitung-hitung semua dikasih. Iya. Tapi kalau, kalau barokah, barokah, itu ada ukurannya. Betul. Itu ya, Betul. Jadi betul. pembedakannya bukan unsurnya tapi fungsinya. Betul. Dan jangkauannya kalau rahmat itu semua orang orang zina juga tetap enak karena tidak rahmat Allah orang mencuri dipakai untuk beli makan makanannya tetap enak karena itu rahmat, rahmat Tapi Allah. tidak barokah tidak barokah jadi rahmat adalah eh barokah adalah rahmat yang dititulai Allah kira-kira seperti itu Betul. jadi bu seragen ini sejak zaman pilantropus opo-opoikai itu sudah merupakan wilayah rahmat Allah yang luar biasa Tugasnya bupati dan pemerintah adalah mengolah rahmah Allah rahmat Allah di bumi Seragen ini Agar menjadi barokah bagi semua rakyatnya kira-kira itu kan Semua barokah adalah rahmah tapi tidak semua rahmah adalah barokah baroka. Kira-kira gitu ya Bu ya nah, Itu penjelasan Assalamualaikum Tapi kan namo budaya juga maksudnya sama Nuswastiastu maksudnya sama juga Yaitu menyebarkan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan satu sama lain yang gitu. Nah, menurut Mas tadi kalau sam, terjemahnya kalau sampean misalnya Pak Muzamil kalau Buddha gimana Pak? Buddha. Om Swastiastu, kalau Pak Muzamil Buddha dia beragama Buddha misalnya Pak Muzamil ketemu apa? namo, namo budaya Pak Muzamil orang Buddha salamnya namo budaya ketemu saya bilangnya namo budaya cak Terus saya jawab waalaikumsalam bahasanya berbeda sama dengan bebek dan kambing tadi enggak usah bebek menirukan kambing enggak usah kambing menirukan bebek atau ayam bebek ya wake wake jaga kambing beja karena maksudnya sama ya, ya kan gitu ya. nah jadi Pak Muzamil cukup mengucapkan nama budaya ya. saya menjawab waalaikumsalam ya. kalau saya ketemu Pak Muzamil Pak oh, Muzamil assalamualaikum beliau menjawab nama budaya ya. kan begitu atau kalau Hindu Om Swastiastu, saya menjawab, "Waalaikumsalam." Atau kalau dia bilang, "Om Swastiastu, saya menjawab, "Waalaikumsalam," kan, gitu. E, kalau saya, "Assalamualaikum," dia menjawab, "Om Santi-Santi," kan gitu. jelas ya Mas ya. Jadi, kira-kira perlu salam Pancasila enggak? Katanya plural, katanya kita ini bineka tunggal ikan. Ya, kalau salamnya cuma satu berarti tidak bhinneka tunggal ikat tapi tunggal ikat, no. jadi kita ini macam-macam atuman satu macem -macem. kalau macam-macam ya sudah biarkan yang namo budaya biarkan yang shalom biarkan, yang swastiastu biarkan, yang assalamualaikum yang ya, saling mengerti maksudnya dan saling bekerjasama untuk menyelamatkan satu sama-sama pertanyaan pertama asal-usul kata seragen itu apa? langsung angkat itu, tangan itu belakang pintu di Oke. pintu ayo satu siapa lagi dua pintu maju ayo tiga bentar ya pertanyaan kedua asal usul Sukowati itu apa ceritakan sejarahnya Oke yang pertama yang seragen silahkan itu, itu, itu yang di pintu yang pertama dua sepeda nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mianto dari Gemantar Mondokan Serakin. Oh, kata Serakin. Asal-usulnya kalau saya baca kalau tidak salah dari perjalanan, sebuah perjalanan eh, pasukan dari eh, Keraton Kasuselan Surakarta. Waktu itu sedang melakukan perjalanan dan beliau merasa kelelahan. Jadi istirahat di satu tempat yaitu di Serakin ini. Beliau pasrah karena capek, terus ketemu orang jualan Legen. Jadi pasrah sama Legen, ini seraget. Insya Allah seperti itu. Matulun. Jawaban berikutnya yang seraget. Tolong mas diurai dengan sejarahnya juga, tidak hanya kata-katanya. Tapi juga dengan peristiwa peristiwanya. Yang paling bagus diantara beberapa jawaban yang akan mendapatkan sepeda yang pertama. Ya mas. Assalamualaikum Zanun. Ini saya mau menjawab tentang asal-usul Sukawati tadi. Sragen sih. Sragen. Sragen. Tapi enggak apa-apa juga sih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Sukowati oke. Okay. Kalau menurut pendapat saya itu dinamakan Sukawati itu berasal dari julukan salah satu pahlawan yang berasal dari Sragen yang bernama Pangeran yang dikasih julukan Pangeran Sukowati tadi. Maaf atas jawabannya yang kurang memuaskan. Terima kasih. Seh, si, seh, si, seh, si, seh. Si. Itu toh informasinya. Itu saya tahu. Siapa itu Pangeran Sukawati itu siapa? Siapa Pangeran Sukawati itu nama lainnya? Dia asli Seragen atau dari mana? Saya kecil di Seragen, besar di Surabaya. Oh berarti kita membutuhkan kelengkapan sejarah ya jadi tolong ceritakan Soekowatika Salusulebiye Oke silakan berikutnya nanti dinilai di Bupati dan semuanya Berikutnya itu, maju kalau mau jawab. silakan yang tadi angkat tangan ya, ayo. Oke Mas Mas Suha Tadi deket sini ada lho tadi yang ngangkat tangan. Silakan Serakin atau Sukawati, silakan. Pokoknya tapi ceritakan sejarahnya, Mas. Roto, Jangkep kebunuh lho. Eh, itu mik-mik, ya oke. Okay. Nama dan alamatnya? Nama Joko, Pak, dari Mojo Serakin. Serakin, serakin itu dari... Kata Pasrah Legen, ketika Pangeran Mangku Bumi atau Sukawati itu sedang melakukan perlawanan, terus kemudian sampai singgah di sebuah desa di kawasan agak utara sana, Jekawal atau mana gitu, mampir di tempatnya Pak Kiai Serenggi kalau salah, gitu. Terus kemudian disitu diberi diberi Legen, Legen, jadi terus di Pasrah dikasih legin seperti itu dikasih legin minuman minuman legin harus kemudian oleh Pangeran eh uh, Mabuk Bumi itu terus kemudian kalau ada rame-rame zaman katanya seperti itu mau di terus kemudian di diberi nama serakin seperti itu Oke okay, ini Bapak wakil bupati akan menjadi ketua dewan juri beliau yang dia menentukan setelah rapat ya. Karena ibu bupati sendiri agak ragu-ragu tentang pengetahuannya soal itu. Maka kita serahkan kepada wakil bupati. Terima kasih Mas. Berikutnya yang Sukowati yang Sukowati ya. Uh, sebelumnya saya juga pernah meneliti nama seragen tanya-tanya dengan tetangga itu <laughs> itu seperti seperti yang mas-mas tadi bilang terus pas hari ulang tahun seragen yang ke yang 2019 kalau nggak salah itu Banun pernah menghentikan seragen itu asal katanya dari ragi gitu ragi terus Wah ragi terus ragen ngoten terus kula mikir oh berarti nggih legi ne nggih bosone sesuatu gitu bosone bisa menjadi legi bisa menjadi legi gitu, <laughs> menjadi legi, gitu. <tik> <tik> terus sukawati kula mungkin suka cinta terus latih wanita maksudnya menghargai wanita, cinta kan wujudnya lebih tinggi dari sayang nonton pun ini lagi gerungu, nanti silakan Dewan Juri yang mengambil keputusan berikutnya mas, Sukawati Sukawati terutama sebelah kiri ada, sebelah tengah ada dan itu, Bapak, sebelah sana juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Saya dari Madiun. Nama seragen itu dikenal dari <tik> seragen muncul pada masa zaman Perang Mangkubumi, berdasarkan cerita Sukro Dan kata seragen sendiri itu artinya adalah fermentasi dari benda yang diseterilkan melalui bambu yang akhirnya menjadi sebuah minuman yang manis. Dan seragen sendiri itu diperkenalkan pada masa perang itu di daerah Sukawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak yang tengah, ya silahkan Bapak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya rohani dari suatu setahu saya kata sukawati itu sejarahnya ada salah satu tempat yang sekarang jadi makam tempat itu dulunya dipakai tempat untuk menyusun kekuatan kalau tidak salah tokohnya perempuan itu putra dari Bupati Gerobukan kalau tidak salah namanya Raden Ayu Kusiah karena bapaknya seorang Bupati di Sedani sama Belanda makanya dia menyusun kekuatan untuk melawan Belanda itu ada pangeran dari Surakarta salah satunya pangeran itu untuk melawan Belanda. Setiap saat menyusun kekuatan untuk melawan Belanda dan tempat itu di tempat Mesangra itu sekarang dipakai nah, dirasin nama namanya Sukowati. Sukowati itu asalnya Soko. Soko itu tiang utama. Wati itu seorang perempuan. Jadi setiap menyusun kekuatan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Makanya tempat itu sekarang diberi nama Sukawati Untuk menghormati juangan pangeran dari Surakarta Sekarang dipakai makam Makamnya ada di, di daerah Kelurahan Kecik, Kecamatan Tanon Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak saya berdalam ya Nama pangeran Sukawati itu lahir Beliau menancapkan tonggak perlawanan kepada VOC Nama asli beliau di Keraton Solo apa? Nama Pangeran apa Keratonya? Nama gelarnya di Keraton Solo. Keraton Solo itu uh, Keraton Mangkunagaran. Oke, okay. ini Pak Seja akan, akan membenahi. Jadi nama gelar beliau sebelum menaik, jadi ini adalah Kabupaten Pahlawan. Kalau Surabaya adalah kota pahlawan, kalau ini serakian adalah Kabupaten Pahlawan. Karena jauh sebelum perjuangan 10 November Surabaya, sudah ada perjuangan lebih 14 tahun yang diselenggarakan di Sragen oleh Banggaran Sukawati Malawanguse pada waktu itu. Nah, Pak Sekda, Ye, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, terkait dengan Sukawati, perlu kami sampaikan bahwa Pangeran Sukawati ini adalah uh, pelarian dari Majapahit yang bertransisi uh, di desa Pengkok, nah, Pengkol, Pengkol Kecamatan Danon. Ya, dari situ beliau meninggal, nah dari setelah ada uh, ditempatkan di situ itulah makam Pangeran Sukowati. Nah, Pangeran Mangkubumi, perang perjanjian timbulnya beliau menentang Belanda dan Keraton Surakarta, dimulai pelarian di tanah Sragen ini. Seperti awal serakin adalah pada waktu itu pemberian dari Kiai Sergi memberikan pasrah leken kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi sebagai HP1 ya karena dia juga mengawali perjuangan dan mendirikan Keraton Yogyakarta dengan timbulnya perjanjian Kianti ini, dia juga dianggap Pangeran Sukawati, karena beliau memulai perjuangan ini dari bumi Sukawati. Uh, cukup lengkap dari Pak Sekda tapi kan mustahil Pak Sekda dapat hadiah sepeda. Jadi tetap hadiahnya pada yang jawab sebelumnya, Pak. Oke, okay, di antara Anda tadi yang masih ada yang katakan, saya kasih pertanyaan yang lebih akurat saja, lebih, lebih apa, tidak usah uraian tapi semacam check Apa hubungannya seragen dengan keraton Yogyakarta? Udah itu aja, ya mas. Dan, dan, sama dan, lagi dan. Apa hubungannya seragen dengan keraton Yogyakarta? Ayo, Yogyakarta hmm. hati ini Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dari... Teratun Yogyakarta dengan selanjutnya adalah Dulu ketika terjadi pemberontakan Dari Raden Mas Said Pada masa pemerintahan Pakubuwono II Itu Menjanjikan Pakubuwono II menjanjikan Hadiah Bumi Sukawati kepada Siapa yang dapat meredam pemberontakan Dan pada waktu itu adiknya yang Pangeran Makubumi itu berhasil Meredam pemberontakan tersebut Tapi ternyata hadiah yang Dijanjikan yaitu Bumi Sukawati ternyata Tidak diberikan oleh Pakubun II Sehingga Akhirnya Pangeran Nangkubumi ikut pemberontak bersama dengan Raden Mas Said melawan Paku Bono II. Hingga akhirnya nanti terjadi, hingga perjanjian Kianti, hingga akhirnya terpisah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang terima kasih untuk semua jawaban Anda. Sekarang 100% berserah kepada Ketua Dewan Juri dan para juri. Beliau mungkin bisa memberi penjelasan agak lebih ngenah KKH nane beliau yang akan melantik siapa yang akan dapat dua sepeda pada malam hari ini nanti pertanyaan berikutnya baru yang berupa uang singarap rabi angkat tangan ngkau melun jawab bengkuin iso tuku mahal. seperti sholat dan quran murah kamu ini saya cukup kuih yeah. iya pak secara singkat cokowati aja pangeran nama bumi itu artinya Sunan Pakubuwono kedua, jadi hubungan dengan kerajaan adiknya dari Pak Sunan Pakubuwono kedua, ketika mendirikan pemerintahan pemberontak di wilayah sini di desa Pandak Karangnongko, pada saat mendirikan pemerintahan itu mendeklarasikan namanya sebagai Pangeran Sukowati. Pada saat mendeklarasikan eh, pemerintahan di wilayah telata Sukowati ini. Dan kemarin Serakin, ketika beliau pertemuan Raden Mas Said yang mengganti namanya sebagai uh, Kiai Srenggi untuk menyamarkan atau Pangeran Sambernyowo, Raden Said ini bertemu kemudian oleh Kiai Srenggi atau Raden Mas Said atau sang Pangeran Sambernyowo diberikan legen diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sukowati uh, legen maka disebut Pasrah legen terkenalah kemudian menjadi nama seragin seragin pasrah leken untuk juaranya biar ribu Bupati saja <laughs> Bupati membisikkan yang juaranya bapak yang seragin tadi yang tadi mau wow, lupa namanya yang situ bukan yang sana Baju putih yang menjawab tentang betul ya tadi ya ini ya penera depan pak silakan maju bapak satunya langsung diterimakan sepedanya dan boleh dinaiki. Ke mana? Yang satunya? Ajo, Ajo. Yang sebelah di pintu. Oh, yang di pintu. Ajo. Yang tadi, jauh. Mas. Silakan, mas Bepidang. Mas. mas. Oke, okay, sini yang tadi di sini tadi, maju ke depan. Yang lebih mendekati. Kalau Sukowati seneng karo wong wedok. <laughs> jauh ini. Ngaten menarun, menarun. bedanya dua langsung diterimakan supaya resmi dan ada legalitas historisnya saya mohon Ibu Bupati pura-pura menyerahkan supaya difoto dan jelas Ibu Bupati supaya salaman difoto sehingga ada keabsahan sejarahnya Bapak kita adalah juri yang mana yang menerima yang pertama, Raja Merah. Tepuk tangan semua, Bapak-Bapak, Ibu sekalian anak-anakku semua. tangan semuanya. air bilamin. Oh. Aku jaluk ngada ilir-ilir. Atas permintaan panitia kita rayakan ini adalah penganten Anyar Lir. dalam arti nilai. go, bapak siapa sih? Go,